Oke okay, bro, hari ini sangat membosankan, kita nge aja. Ngantor di hari Sabtu tuh nggak ada ya, kerjaan numpuk ya, terpaksa kita harus ngantor bro, untuk cari WiFi. Kalau pakai data ya, bandar bangkrut, gaji cuma seberapa. Sayang banget. Bro. Jadi kita jangan buat repotin kita adanya aja. Janjimu kui. Gelarani ati. Oke okay, bosku kita udah dapat nih Marni Bano Marni Iya Marni Ini rasa pedas Terus Ini original mata dari mana nih Bulu Kumbang bro Ini yang tempat Sekarang jadi tempat yang terindah nih Oke okay, guys, aduh satu hari kerja mungkin kita bolos saja, kita bangkang aja sekali hari boleh, tapi jangan sering kali lah. Di luar hujan bro, Kayaknya habis ini kita akan hujan-hujanan, hujanan jangan seru bro. Jangan ketinggalan. Jangan lupa dibawa nih, morning. Terima kasih kok banyak ini konan pentingnya. Yang ini buat apa nih? Mbak Zil. Oke, sampai ketemu di rumah.